Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala wa habibina Muhammad wa ala alihi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Uh, kerana kita dapat bertemu secara online uh, di musim PKP di mana kita, dipaksa, kita terpaksa untuk uh, mengadakan kelas secara online uh, sementara kita tak boleh nak buat kelas face-to-face -face secara physical uh, sebab untuk kita kurangkan orang kata apa kadar penyebaran virus COVID-19 jadi di antara pilihan yang kita ada ialah untuk uh, untuk buat pre-recorded lecture pre-recorded dah tapi sebenarnya yang video ni lebih kepada orang kata apa alternatif bagi sesiapa yang tak dapat nak follow kita punya kelas online menggunakan meeting platform jadi uh, video ni sebagai alternatif untuk dia supaya dia, dia kita tak nak siapa-siapa ketika lambatlah nanti baik jadi kita kemulakan video ni dengan dengan kelas kita yang pertama dan insya-Allah saya, uh, saya akan saya akan uh, menjadi menjadi tenaga, tenaga, tenaga pengajar untuk subjek Arabic Language Conversation Basic, Conversation Basics. Baik. Tetapi sebelum kita mulakan, mungkin perlu kita kata, -kata apa? Uh, suatu mukadimah. Apa yang akan kita capai di dalam sepanjang di, di, di akhir kursus ini. Baik. Jadi, ku, jadi, objektif kursus kita ialah dua je. Satu, supaya para pelajar boleh memahami uh, hukum tatabahasa tutup hukum tatabahasa Arab yang basic, yang asas dan ringkas dan, dan yang keduanya, kemudian pelajar tersebut boleh untuk berkomunikasi dan membaca teks-teks bahasa Arab yang mudah uh, Jadi, akhir sekali, akhir sekali kita nak para pelajar boleh Bercakap dan membaca, memahami teks-teks bahasa Arab yang dibaca ataupun diucapkan dalam seharian. Baik. Di akhir, di akhir kita punya khusus. Di akhir kita punya khusus. Para pelajar diharapkan untuk boleh memahami dan menghafal kosakata-kosakata kosa bahasa Arab yang basic sangat, basic tak yang hebat sangat basic ya. Baik. Dan yang kedua kita mengharapkan agar para pelajar berupaya untuk berkomunikasi bercakap dalam bahasa Arab yang simple dan juga boleh bina ayat-ayat bahasa Arab yang simple. Tak payah tak payah complicated sangat, basic-basic pun dah lah. basic-basic pun dahlah. Right. Buku yang akan kita gunakan, buku yang akan kita gunakan sepanjang kursus ini ialah buku yang ditulis oleh Dr. V Abdul Rahim yang berjudul Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairin Natiqin Biha ataupun terjemahan dia pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbahasa ibunda dengannya. Ha, bagi orang yang orang yang tak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibunda dia. Baik. Jadi buku ni special sebab satu ditulis oleh orang-orang Arab. Dr V Abdul Rahim kau Arab. Cuma beliau sekarang beliau masuk Islam dan sekarang menjadi pensyarah di Islamic University Madinah. Dan buku ni istimewanya sebab di dalam jilid yang pertama yang, yang kita gunakan dan juga jilid kedua kedua-dua buku ini tidak mem, tidak memperkenalkan istilah-istilah ataupun jargon-jargon yang complicated untuk belajar Bahasa Arab. Tak. Memang yang paling mudah supaya senang-senang faham dan senang bercakap. Haa, senang faham dan senang bercakap. Ha, senang dan senang bercakap. Dia, dia tak macam kita mungkin ada setengah orang dia terus masuk mungkin kata apa huwa huma hum dikenaf ana ana nahnu huwa eh huwa huma hum yahun yahuma kunna ha dia tak masuk semua jadual tu ada ada orang ada orang tu masuk benda tu tapi dalam kelas kita kita tak cerita tak menggunakan pendekatan semikian kita perkenalkan yang paling basic kita start dengan huwa dulu kemudian kita pergi yah ha kita kita buat peringkat by benda tu. Baik. baik sebagai muqaddimah, sebelum kita masuk ke pelajaran, sebagai muqaddimah, kita kena faham pengucapan-pengucapan dalam bahasa ini dia terdiri daripada tiga komponen asas. Tiga komponen asas. Komponen yang pertama, Al-Harafu. Huruf. Terjemahan dia huruf. Baik. Komponen yang kedua, Al-Kalimah. Al-Kalimah. Al-Kalimah maksudnya kalimah lah kalau terjemah Melayu kalimah agak sebenarnya. Baik. Cuma mungkin terjemahan yang paling tepat ayat bermasalah agak sebenarnya. Tapi terjemahan paling tepat ialah sentences. Sentences ayat lah. kalau Sentences kalau terjemah bahas sebenarnya ayat. Ha. Cuma ayat, eh silap minta maaf. Al-Kalimah. Al-Kalimah. Terjemahan ni perkataan. Words. Words. Perkataan. Komponen yang ketiga ialah Al-Jumlah. Al-Jumlah kalau nak terjemah Melayu ayat. Tetapi sebenarnya, ter terjemahan yang paling tepat dalam bahasa Inggeris, sentences. Ha, sebab ayat dalam bahasa Mayu pun ambil bahasa Arab. Ha, cuma ayat dalam, ayat bahasa Melayu terjemah dia bukan ayat bahasa Arab. Terjemahan bagi ayat dalam bahasa Mayu ialah aljumlah. Aljumlah maksud dia binaan-binaan pe susunan-susunan perkataan. Baik. Di mana sebenarnya kalau kita nak ini, ia saling, orang kata apa, ia bermula daripada huruf. Huruf-huruf. Macam alif batah apa semua kan? Okey. Susunan huruf, akan membentuk kalimah. Ha, susunlah huruf, akan membentuk kalimah. Contoh, kalimah babun. Babun. Kalimah ni terdiri daripada tiga huruf. Ba, alif, ba. Okey. Bila kita susun ba, alif, ba, ia akan membentuk kalimah, yang mana ia memberi makna babun maksud pintu. Okey. Sementara susunan-susunan kalimah, ia akan membentuk satu jumlah ataupun satu ayat. Baik. Dan, bagi komponen yang pertama huruf Komponen yang pertama huruf Ia tergolong, ia terbahagi kepada dua jenis huruf Huruf yang pertama huruful hija'iyah Huruf al-hija'iyah Huruf al-hija'iyah ni yang kita belajar Mungkin dalam ikhra' lah kan Kita belajar dalam ikhra' alif Ba, ta, sa, jim, ha Sampai'ya Sampai'ya Jadi semua keduduk-keduduk Semua 28 huruf dalam bahasa Arab kita gelarkan sebagai huruful hija'iyah ataupun abjadul hija'iyah. Baik. Dan huruf hija'iyah, ia secara sendirinya tidak membawa makna. Ia secara sendirinya tidak membawa makna sehinggalah huruf-huruf itu disusun membentuk kalimah. Baru ia datang, barulah kalimah. Itu pun adalah kalimah tu yang memberi makna. Ha, huruf itu sendiri kalau huruf hija'iyah, dia tak ada sebarang makna spesifik. Jenis huruf yang kedua ialah huruful maani. Huruf huruful maani. Baik, Huruful maani contoh kita akan akan kita gunakan ialah min ila an ala fi wa ha, Jadi semua dan sebagainya kita akan yang mana semua huruful maani ni kita akan explore sepanjang kursus ni. Yang mana sebenarnya huruf-huruf ni Berbeza dengan huruf hija'iyah. Huruf ni ia datang membawa makna. Contoh macam min. Min bermaksud dari. Ila bermaksud kepada. Ke. An daripada. Ala di atas. Fi di dalam. Ataupun di. Wa bermaksud dan. Jadi beza huruf ul-ma'ani dengan huruf hija'iyah. Huruf ul-ma'ani. Ia, ia datang dengan membawa makna. Tapi tak semua huruf ful hijaiyah Ialah huruf maani Kena faham bukan semua huruful huruf hijaiyah ialah huruful maani tak ha kena bezakan tu baik kemudian kemudian sebenarnya kalau kita tengok nanti kita bila kita pergi komponen kedua kalimah kalimah terdiri daripada tiga jenis satu harf dan bila kita masukkan harf huruf ataupun terjemah terjemah ni kata sendi harf di sini ialah huruful maani yang kita bincangkan tadi min ila an ala fi rukba kafaf apa semua kan jadi haf di sini haf jenis yang kalimah jenis yang pertama haf kita masukkan huruful maani huruf yang datang membawa makna baik bentuk kalimah yang kedua ialah isim kata nama ha, isim bahasa mudah dia isim ialah sesuatu yang menunjukkan kepada objek tapi tidak tertakluk kepada zaman masa okey apa yang saya masukkan dengan masa nanti kita akan tengok pada fiil. Baik. Fiil ataupun terjemahan dia kata kerja, verb, ah verb ialah sesuatu yang menunjukkan ke, eh, sesuatu yang menunjukkan kepada perbuatan dan ia tertakluk kepada zaman. Ia tertakluk kepada masa. Sama ada kepada sama ada past tense, fi'lul madhi, present tense of future tense, fi'lul mudhari' ataupun qoman, fi'lul amr. Ini yang saya maksudkan apabila sesuatu ia menunjukkan kepada sesuatu dan tertakluk kepada tiga kepada tiga zaman. Faalul Madi, Faalul Munarik, Faalul Amar. Faalul Madi past tense, Faalul Munarik present tense ataupun future tense. Sebatarlah Faalul Amar command. Baik. jadi susunan susunan kalima boleh jadi ia adalah gabungan antara huruf isim dan fi'il ataupun semata-mata isim pemulih akan membentuk. Yang kita panggil sebagai jumlah, ayat, ayat kan. Itulah yang akan kita pelajari dalam bahasa Arab, dalam kursus ni. Dan jumlah yang akan kita pelajari dalam jumlah yang paling ringkas yang akan kita, yang mudah untuk kita pelajari, jumlah al-ismiyah. Ayat yang mana, ayat tersebut consists of only nouns. Terdiri daripada hanya kata nama sahaja, hanya isim sahaja. Baik. Baik, apabila kita belajar Bahasa Arab ataupun orang yang belajar Bahasa Arab, mereka akan berhadapan dengan dua cabang ilmu Bahasa Arab yang paling asas. Yang pertama yang dipanggil sebagai An-Nahu dan yang kedua dipanggil sebagai As-Sorfu. Ataupun orang Melayu, Nahu dan Soraf. Bunyi Melayu dia, Nahu dan Soraf. Walaupun sebenarnya perkataan dia An-Nahu dengan As-Sorfu. Ah, asarfu an-nahu asarfu bay an-nahu an-nahu nahu dia fokus kepada perubahan harakat ataupun perubahan baris di akhir kalimah Contoh yang saya bagikan perkataan kalimah Muhammad, okay? Di hujung kalima, maksudnya huruf dal ni kita nak baca macam mana? Muhammadun ke Muhammadan ke ataupun Muhammadin. Ha, kita nak baca mana satu? Sebab sebenarnya kalau setiap baris ni dia menunjukkan keadaan yang berbeza-beza. Haa, keadaan yang berbeza. Contoh ya. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Haa, telah datang Muhammad. Ra'aitu Muhammadan, aku telah melihat Muhammad. Okey. Maral tu bi-Muhammadin, aku telah pergi bersama Muhammad. Haa, jadi kalimah yang sama tetapi baris yang berbeza di akhir kalimah menunjukkan kedudukan Muhammad tu di mana? Ha, kedudukan Muhammad tu di mana? Baik. Sementara as-sarf, dia lebih kepada dia lebih fokus kepada perubahan-perubahan kalimah. Daripada wazan, daripada satu bentuk. Eh, dia perubahan-perubahan kalimah dalam wazan-wazan yang tertentu daripada masdar. Masdar. Baik. Contoh yang dalam dalam dalam sebut ikan ialah daraba. Daraba ni masalah. Tapi daraba ni dalam bentuk feel feel madi. Daraba maksud dia dia lelaki telah memukul. Dia lelaki telah memukul. Baik. baik. Daraba berubah kepada ya teribu. Baik. Ya teribu maksud dia dia lelaki sedang memukul. Dia lelaki sedang, ya teribu dia lelaki dalam kurungan laki sedang memukul. Biasa dengan darabah. Darabah dia lelaki telah pun pukul. Dah buat dah. Okey. Tetapi ya ribu, sedang berlaku benda tu. Per -per Perbuatan memukul tu sedang berlaku. Baik. Darabah juga berubah kepada ya daribun. Darabah ya ribu huwa daribun matrubun darban darbatan daribah dan sebagainya. Baik. Daribun maksud dia, orang yang memukul. Lelaki yang memukul. Orang dalam kurungan lelaki yang memukul. Sebab so, untuk perempuan kita akan tambah certain huruf kat situ untuk menunjukkan yang pelaku ialah perempuan. Baik, tapi kita fokus pada lelaki dahulu. Baik. Daribun lelaki orang lelaki yang memukul, madrubun orang lelaki yang dipukul, darban perbuatan memukul, darbatan perbuatan memukul juga. Duriba dia lelaki setelah dipukul, telah dipukul. Biasa dengan daraba. Dia lelaki telah memukul, memukul buriba dia lelaki sedang telah telah dipukul telah dipukul jadi perubahan perubahan kalimah ni dia akan membidik dia akan memberikan makna yang berbeza-beza walaupun yalah daraba memukul ha. tapi kalau kita macam daraba berubah pada jaribu daraba telah memukul ya ribu sedang memukul ha. beza dekat situ okey daraba dengan doribun. daraba telah memukul Doribun yang memukul ha dar daribun dengan madrubun Doribun yang dipukul, eh yang memukul, matrubun yang dipukul, ah yang dipukul. Doroba dengan dorban, doroba telah memukul, dorban satu pukulan. Haa. Jadi maknanya doroba dengan dor, dorban, doroba dalam bentuk kata kerja dorban dalam bentuk dalam bentuk isim, Haa, isim fail, isim fail, doribun isim fail, matrubun isim mukul. Ma Tapi kita tak akan pergi, sepanjang kita punya kursus ni kita tak akan pergi secara mendalam. Kedua-duanya. Kita akan pergi secara, orang kata apa? Sikit demi sedikit. Jadi mungkin untuk orang yang dah ada basic bahasa Arab, kelas sepat kursus ni mungkin agak slow bagi dia. Sebab kita tak nak perkenalkan semua benda ni yang kita kita dahunan soram ni. Kita tak nak perkenalkan dalam sedibuk macam tu. Tak nak. Kita nak kenalkan sedikit demi sedikit. Kita akan mulakan dengan uh, macam kita akan mulakan dengan lepas ni kita akan mulakan dengan haza. Ah, Banyak obviously kita akan guna ayat yang simple je Ayat-ayat yang simple je ha, Hazar, Tilka Ataupun silap haza Zalika, apa semua kan Semuanya kita akan Memang betul-betul basic Memang betul-betul untuk orang Kalau fikir dia memang untuk budak lah sebenarnya Tapi sebenarnya bukan untuk budak pun Untuk orang yang nak belajar bahasa Arab Memang kena lalui macam tu kan. Even kita belajar bahasa Inggeris pun Kita akan start dengan eh, Simple, kita tak terus Orang baru belajar bahasa Inggeris Terus baca Buku novel apa semua Apa Shakespeare apa semua kan Tak ada kan Semua start dengan benda yang paling simple Semua kan Yang mula pun Yang beginner pun Dia akan suruh baca buku cerita yang simple ha, Buku cerita macam cerita Snow White apa semua kan Dengan ayat-ayat yang simple kan Macam tu lah. Jadi macam tu jugalah Kita akan baca bahasa Arab Sepatutnya ha, Kita akan mulakan dengan yang paling ringkas Baik insyaAllah